Harga emas 24 karat yang dijual di pegadaian pada hari ini, Kamis, 18 Agustus 2022, untuk cetakan UBS maupun Antam tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp506.000 sama dengan posisi Rabu, 17 Agustus 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp560.000 yang tidak berubah dari harga kemarin. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp949.000, sama jika dibandingkan dengan harga sebelumnya. Untuk ukuran yang sama emas antam dijual Rp1.015.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.646.000, sedangkan harga emas antam Rp 4.837.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp 9.242.000, sedangkan emas 24 karat antam dihargai Rp 9.615.000. Sekian harga emas untuk tanggal 18 Agustus 2022.